teman-teman mas Aryo, Selamat siang Pak. Ini teman-teman kita belum join, apalagi masih kan kali. Selamat siang Pak Aslan. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin Pak Azlan. Iya, Mas Rio sama Mas Rio. Oh, iya, Pak, sekaligus selamat Pak untuk kelahiran putri pertama ya Pak ya. Oh iya. Putri ya. pertama. Semoga menjadi ya, sehat selalu Pak. Oke, terima kasih teman Oke, minggu depan kita udah masuk Oke, untuk UTS itu sendiri karena saya ikut ya, apa UTS itu kita kemungkinan ada review jurnal untuk pertama ini. Ya, karena lagi lagi tren-trennya sekarang ya, kebanyakan tugasnya review jurnal ya. <guluh> saya coba sekalilah untuk review jurnal <tuh> Nah mungkin seperti itu untuk tesnya oke ini ya ya kelas ini berarti nanti malam BB BBU masih pasti juga tanya Sari, Mau tanya. Uh, iya, gabungan ya Pak ya, sesuai dengan informasi iya. Pak. Siapa? Oke. <tuh> Oke, mungkin saya coba informasi dulu deh untuk UTSnya teman-teman di minggu depan itu. Nah itu ada review satu jurnal, jadi nanti bisa dicoba carilah untuk satu jurnal <tuh> terkait dengan siap. Dan untuk materi kita di pertemuan ini recording in progress. kita minggu ini kita membahas strategi pengembangan dan desain siap. nah jadi kalau kita perhatikan di sistem informasi itu kita kan merancang suatu, sebenarnya kita merancang, kita lebih ke user pengguna pengguna Sistem informasi potensi. Tapi di samping kita pengguna, karena kita jurusan sistem informasi, kita harus memahami pengembangan dan desain sistem informasi potensi itu sendiri. Jadi, nah, untuk yang pertama itu, kita mengenal yang namanya itu anggaran. Teruskan kalau bikin suatu aplikasi itu yang pertama paling penting itu adalah biaya dan anggaran dan perubahan apa aja yang bakal kita dapatkan setelah kita menerapkan si aplikasi tersebut di kontestasi. Nah, untuk pengembangan pengembangan sistem itu sendiri, kalau kita perhatikan pengembangan sistem itu ada yang melalui SDLC ya namanya. Kalau nama itu pengembangan sistem ada SDLC, metode SDLC. Nah, melalui metode lain juga banyak, selain dari metode SDAC. Nah, yang pertama itu ada recognize, nah, jadi di sistem formasi potensi ini yang kita pahami sekarang yaitu bagaimana proses pengembangan suatu sistem potensi. Nah, untuk software-software potensi, banyak yang banyak di dunia perusahaan. Salah satunya itu ada ERP. Mungkin teman-teman pernah download di software atau tools ERP. Ada juga tools yang nama itu SAP. Nah, kalau tool SAP itu kalau untuk sekarang itu lebih sering banyak digunakan di semua perusahaan. Baik lagi tools dan aplikasi lainnya untuk SIA ini. Tapi kebanyakan perusahaan itu dia menggunakan suatu tools itu bukan untuk SIA dong. Contoh di dalam ERP atau SAP ya, nama aplikasinya. Nah itu dia ada nama itu manajemen manajemen serta manajemen keuangan manajemen pegawai perusahaan gitu. Nah tapi dalam itu dia juga ada informasi akuransinya atau pengembangan akuntansi. Jadi satu package aplikasinya. Nah sebelum instruksi SAP atau aplikasi itu ada pasti dia melalui pengembangan sistem dulu nih yang namanya SDLC dia menggunakan metode dari SDLC itu ada requirement analysis yang pertama ini udah pasti jika kita butuh aplikasi pasti kita tahu dulu nih efekmennya itu setiap aja nah terus itu ada desain desain ini itu hal penting untuk diperhatikan di dalam suatu aplikasi jadi kalau kita anggap suatu aplikasi itu desainnya nggak menarik, pasti yang menggunakan sistem tersebut jadi malas. Gitu. Pers perhatikan dari saya. Nah, implementasi, implementasi juga saya perhatikan user atau pengguna siapa aja, testing, dan pollution. Nah, ini proses pengembangan dari sistem. Nah, ini sebenarnya kita udah ada, mungkin teman-teman udah pernah belajar sih di materi kuliah lain. Gitu. Nah, di CIA ini kita belajar ini tujuan itu untuk mengenal konsep bagaimana si itu bisa terbentuk. Nah, selanjutnya itu membeli perangkat lunak. Nah, kalau perangkat lunak ini, ya kalau nama kita beli satu perangkat, pasti kita beli itu mempertimbangkan banyak hal. Dari sisi penggunaan sama sisi keuntungannya. Nah, perangkat SIA nah perangkas itu kalau kita browsing untuk sekarang itu yang lagi banyak banyaknya digunakan dan seperti saya bilang tadi ada ERP ada SAP karena dia package di dalam itu ada SIA juga ada manajemen perusahaan lainnya nah pertimbangan dalam memilih perangkat lunak yang nah, pertama itu pasti disesuaikan dengan budget dari skala usaha si A usahanya itu sebagai furniture nah ketika dia beli software akuntansi atau kebutuhan akutansinya pasti dia mempertimbangkan apa-apa aja sih yang dibutuhkan dari properti tersebut nah ketiga itu kaman data sama customer support nah ini paling empat hal ini poin penting dalam pertimbangan pembelian perangkat enak. prototyping Tapping ini sudah pasti kita paham nih. Tapping itu biasanya itu aplikasi desain, si kerangka, sederhana. Kondisi mendorong penggunaan prototyping. Nah, jadi kalau untuk Tapping itu sendiri, itu dibaratkan masih kerangka atau desain dasar. itu. Jadi nih, misalnya si A pengen beli aplikasi SAP. Gitu, atau aplikasi manajemen akuntansi lain yang dia si temui gitu. Nah, ketika dia ketemu dengan marketing, nah itu yang dilihatin oleh marketing si aplikasi itu prototipe-nya. Gitu. yang bakal dikasih tahu alur seperti apa, konsepnya seperti apa. Gitu. Nah itu, jadi ketika kita membeli suatu aplikasi yang kita gunakan untuk si itu, kita ketemu dengan salesnya ke marketing. Nah, marketing itu pasti photo tapping dari si aplikasi. Nah, pertama yang kita perhatikan, pasti aplikasi itu sulit nggak digunakan oleh kita sendiri. Jadi, nih, ketika kita berhadapan dengan si marketingnya aplikasi, yang pertama itu kita lihat aplikasinya ini sulit nggak kita gunakan. Karena kan banyak aplikasi yang bisa dikategorikan rumit. gitu. Untuk pembelajaran berapa kali. Gitu. Nah, ada aplikasi itu yang friendly user. gitu, menggampangkan. Nah Itu poin pertama yang seperti perhatikan. Yang kedua, tugasnya itu. Tugasnya itu atau bisa dibilang alurnya. Alurnya itu sudah baik belum? Gitu karena kan ada alurnya itu yang dari A ke B ke C nanti balik lagi ke A gitu nah jadi ada alur yang feedback gitu berbalik nah jadi kita perhatikan dulu alurnya terus desain nah desain itu udah pasti kita perhatikan ketika kita ambil suatu aplikasi terus selanjutnya itu ada risiko risiko ini ketika aplikasi itu sempat terjadi error nah karena kan aplikasi untuk perusahaan kita sendiri, kita belum tahu nih, itu mengalami kalau mengalami suatu error, nah itu manovrenya seperti apa gitu. Terus harus diuji dulu nih, sesuai dengan penempatan di perusahaan kita gitu. Jadi kalau perusahaan itu properti, nah aplikasi ini itu bisa membackup nggak untuk properti yang kita handle gitu sudah pasti dibutuhkan itu. Nah, itu semua di proses di prototyping dulu sebelum kita lanjut ke pembelian aplikasi. Nah, ini adalah langkah pengembangan prototyping. Nah, jadi yang pertama itu menentukan kebutuhan dasar. Jadi ketika si pembeli dan si penjual itu sudah ketemu pas atau si pemilik aplikasi, pasti dia pertama menentukan kebutuhan dasar si pembeli nah ketika pembutuh dasar ini sudah didapatkan sudah dapatkan oleh spiritual tadi nah dia bakal membantu mengidentifikasi kebutuhan dan biaya gitu setelah itu baru dikembangkan prototipe nah setelah prototipenya udah jadi ini bakal di, di apa diimplementasikan ke user gitu nah kalau user setuju <tuh> prototipe tadi bakal dikembangkan lagi jadi aplikasi sebenarnya itu Nah jadi kalau kita bikin aplikasi atau membuat suatu aplikasi pasti yang pertama itu kita harus tahu dengan kebutuhan si user itu atau si pengguna nah ketika kita sudah tahu nah, kita bisa membuat seperti flow sama estimasi biaya. Nah setelah itu baru kita lanjut pengembangan prototipe. Nah setelah prototipnya jadi, kita bakal menginformasikan ke user tadi tersebut untuk digunakan sesuai nggak dengan kebutuhannya. Nah setelah oke, okay, baru masuk ke pengembangan prototipe. Karena kan kalau sistem permasalahan sih itu prototipnya itu lumayan bisa dibilang karena ada beberapa jurnal yang bakal sering digunakan. Nah, itu teman-teman harus pembeli jual-jual dari Nah, selanjutnya itu ada prototip profesional Nah, ketika dibuat suatu prototip Yang pertama itu si user bakal Informasikan nih Itu sudah sesuai belum dengan kebutuhan dasar Nah, kalau sesuai baru lanjut ke Pengembangan Nah, desain fisik Nah, desain fisik ini, tuh, desain layout atau tampilan. Nah, itu sudah pasti sangat dibutuhkan. Jadi, ketika kita desain suatu tampilan aplikasi, pasti kita yang paling penting itu desain kita itu friendly, bisa memudahkan user. Contoh mungkin ketika ada tulisan "tambah", kita ganti dengan ikon "tambah". Gitu, ketika ada. Tulisan edit kita ganti dengan icon edit. Nah, itu memudahkan si user sama memperbagus tampilan Jadi, tampilan itu harus diperhatikan ketika kita bikin suatu aplikasi. Oke, dari ini teman-teman, pertanyaan -teman dulu nggak mengenai pengembangan dan desain siap. Ya, Pak Azlan terima kasih penjelasannya, Pak. Tadi eh ya, sebelumnya ya, Mas Rio. ini tadi kan Pak Azlan membahas tentang prototyping ya, Pak? Iya. Iya. Eh berarti ini ada hubungannya apa ya istilahnya kalau zaman sekarang itu bilang UI UX ya, Pak ya? Semacam itu ya, Pak. Iya, benar, benar. Ya. Itu tools apa, Pak? Kalau untuk membuat prototype itu, Pak. Biasanya itu, Pak. Oke, okay. terus untuk membuat prototipe itu sebenarnya ada namanya, saya pernah pakai Figma. Nah, jadi banyak sih tool tools yang digunakan untuk membuat UI dan UX tadi tersebut. Gitu. Nah, itu kalau dibagi dalam pekerjaan, itu bagian front-end. Nah, itu yang itu kalau kita kenal di IT, itu ada front-end. Nah, itu tugasnya itu membuat prototipe tadi. prototipe itu bikin prototipe yang desain awal lah desain awal sama tampilan-tampilannya gitu. Nah, nah mungkin kalau teman-teman di sini udah mengenalnya ada back end dan front end. Nah, front end itu juga dibagi beberapa bagian juga gitu. Ada yang khusus untuk bikin prototipe, ada yang pick final ke desain. Jadi misalnya nih si front end A itu dia fokus ke prototipe. So, produk itu dia bisa bikin pakai tools, tools online atau tools instalasi. Instalasi itu desain premium, jadi disediakan oleh perusahaan sih. Kalau yang free-free itu kebanyakan nggak lengkap. Nah setelah itu baru lanjut ke back-end lagi gitu. Nah, back-end itu udah masuk ke bagian developer. Jadi fokus ke front-end itu tugasnya. Nah untuk tools yang digunakan, saya waktu itu pernah melihatnya ada yang menggunakan Figma. Jadi sekarang itu sudah mengejar keren lagi sih. Karena kalau tools source untuk UI dan UX itu, tiap tahun mungkin ada perkembangan tools baru. Jadi ketika tahun 2019 saya menggunakan tools ini, di tahun 2020-2021 itu toolsnya mungkin tidak beda lagi di baratnya kita harus update lah mengenai tools, tools terbaru terbaru yang sering digunakan. Mungkin itu Mas Aryo sedikit informasinya. Jadi Mas Aryo bisa, bisa coba cari tools yang terbaru nih sekarang yang digunakan UI dan Siapa dan terima kasih penjelasannya. Tadi Figma ya Pak ya. Figma. Kalau saya Figma. Figma. Iya baik pak. Tadi saya browsing sih kayaknya bener. ada figma itu Pak. Nanti saya coba utik, -utik Pak. Terima kasih Pak informasinya. Oke. Okay. So, nah itu. Jadi sebenarnya banyak situs yang digunakan untuk desain-desain itu. Hanya saja di desain itu kebanyakan kita fokus ke CSS dan bootstrap. Jadi teman-teman kalau udah ada yang paham CSS, bootstrap, Nah, di itu lebih banyak berkecimpung di situ. itu. Nah, itu mengenai perkembangan atau bagaimana strategi pengembangan dan desain siap. Nah, kedua desain. Nah, kalau seperti yang saya bilang, itu ada tools SAP. SAP itu sendiri kan, toolsnya itu kan dibuat di tahun 2000-an. Mungkin teman-teman kalau browsing namanya itu SAP. SAP. SAP nama Nah, itu package gitu. Di dalam itu ada potensi, ada manajemen, ada organisasi gitu. Nah, itu dia package digunakan di perusahaan. Nah, karena kenapa saya bahas SAP? Karena di tempat saya bekerja sekarang itu saya lagi megang di SAP gitu, SAP BAP gitu. Jadi di situ saya ketemu yang nama itu akuntansi seperti perhitungan pajak, perhitungan gaji, bonus semuanya ada di situ. Jadi kalau teman-teman pengen coba review yang sampai itu sendiri juga lebih bagus gitu. Nah, jadi sebenarnya sih banyak aplikasi lain yang terkait dengan SIA ini. Tapi kalau dari saya pengalaman saya megang tapi itu itu aplikasinya desainnya itu masih kaku karena dia aplikasinya itu lama udah lama perkembangannya perkembangan dari modul misalnya ada modul penambahan, modul ini modul itu gitu nah untuk desainnya sendiri dia masih kaku ini sini teman ada ya pernah lihat aplikasi seperti aplikasi perbankan lah nah, itu kan tampilannya kebanyakan masih pada kaku-kaku semua Kenapa karena, karena mereka lebih mementingkan pertahanan daripada penampilan gitu ibaratnya mereka lebih fokus ke pertahanan apa karena pertahanan di dunia perbankan itu lebih penting daripada penampilan desainnya pertahanan dan pertahanan itu tapi kalau kita memproduksi atau mempromosikan ke orang itu yang pertama kali pasti orang itu melihat tampilan baru kedua pertahanan datanya gimana, bagaimana dan ketahanannya seperti apa gitu. saya ada yang King gitu, ada Jackson, nah, itu tahan nggak dari attacker-attacker attacker seperti itu? <tuh> banyak kan karakter seperti itu kan ada yang coba untuk tes nih, di ya, aplikasinya aman nggak? Gitu. Nah itu banyak. <tuh> nah, terkembali lagi ke pengembangan sistem. Nah, ketika kita bikin suatu sistem, mungkin di sini kita lebih banyak bahas mengenai pengembangan ya. Jadi ketika misalnya TI itu mencoba bikin suatu aplikasi. Nah, ketika dia udah masuk metode implementasi. Nah, ini kan diuji oleh user atau pengguna di aplikasi. Nah, selanjutnya masuk ke testing. Nah, testing ini metode banyak nih kalau teman-teman perhatikan itu ada namanya testing itu black box white box, grey box nah itu tools-tools atau metode-metode testing yang sering ditemukan di dunia IT atau dunia penguraman jadi ada yang menggunakan metode black box white box, grey box nah itu testing nah selanjutnya itu ada evolution, evolution ini hasil dari testing implementasi gitu misal diimplementasi ada revisi di testing ada celah keamanan yang belum diselesaikan nah di evolusi ini bakal perbaiki lagi terus diperbaiki sudah selesai nah lanjut lagi ke requirement analysis nah di tahap kedua requirement analis ini <tuh> nah Tadi kan yang tahap pertama itu recruitment analysis, itu pembuatan aplikasi. Setelah dia melewati circle ini, kembali lagi ke recruitment analis. nah, dia bukan membuat aplikasi lagi, dia lebih ke review atau revisi aplikasi. Jadi, kita <tuh> di evolution ini ada yang mau diperbaiki, seperti saya bilang tadi, testing ada celah keamanan yang bocor. implementasi ada tampilan yang kurang menarik. Nah, ini dikumpulkan nih datanya. Nah, bakal direkap di evolution. Gitu. Dalam metode evolution. Nah, selanjutnya dia bakal di lagi nih analisnya. Nah, dari tadi kan ada nih, design dan testingnya dapat, dapat hasil. Nah, di sini bakal dicatat lagi nih di proses ini butuh berapa lama pengerjaan misal desain A kurang bagus nah ini butuh berapa lama lagi untuk proses pengerjaan nah, ini masuk ke requirement nah setelah di sini diperbaiki lagi nih desain dan di barangnya develop lah desainnya diperbaiki testing tadi kalau ada kendala diperbaiki di sini nah selanjutnya di implementasi lagi ke user nah ketika usernya udah oke okay. terus di testing nah di testing udah nggak ada lagi nih kendala udah aman nah ketika aman berarti di user ini nggak ada catatan catatan udah nggak ada catatan lagi yang butuh di develop lagi nah ketika nggak ada catatan berarti finishingnya di sini udah bisa diterapkan nah tapi karena di sini SDLC dia nggak memberi informasikan step selanjutnya gitu. Nah di sini dia cycle itu hanya proses atau bagaimana konsep pengembangan dari sistem gitu. Jadi tiap-tiap ini ada tools yang digunakan. Seperti rekrutmen analis ini dia menggunakan tools saya namanya agile. Agile. Kalau bahasanya agile baca agile. Nah, itu tools-tools untuk apa aja sih? Revisi dan review dari sebelumnya gitu dicatat di tools itu. Nah, di desain tadi ada tools tools design. itu. Nah, implementasi itu biasanya insert yang menggunakan atau yang praktekkan. Nah, testing itu ada menggunakan tools black box, white box, tadi. Nah, evolution ini ini ketika ada pencatatan dari testing dan implementasi. Nah, seperti itu dari metode SDLC, karena ketika aplikasi itu dikembangkan, biasanya ada dua atau tiga kali revisi, maka bisa sampai empat kali. Oke, dari teman, ada pertanyaan nggak mengenai SDLC ini? Gimana, Mas Ralli? Mungkin ada pertanyaan. Uh, ada, Pak, uh, mengenai desain UI dan UX yang, Pak, tiap tahun ada perkembangannya, ada perbedaannya, Pak? itu uh, kalau cara itunya, Pak, cara dari misalnya dari tahun 2022, 2019 dengan 2021 kan ada perbedaan, Pak. Nah, untuk uh, cara penerapannya, Pak, uh, materinya apakah masih sama gitu, Pak, ataukah memang ada perbedaan yang uh, menurut Bapak gimana itu, Pak? Oh. Oke. Okay. Yeah. Okay. nah untuk desain itu sebenarnya perkembangannya itu ada, perkembangannya pasti ada. Nah, perbedaan itu juga pasti ada. Contoh yang perkembangannya itu tetap ya. Contoh kalau teman-teman perhatikan -teman, Microsoft Office dari 2010 sampai sekarang untuk button atau tombolnya, menunya juga sama, kan posisinya masih di atas. Nah, itu yang pertama. Terus yang seperti home, oh, insert, design itu juga masih ada, nah mungkin yang membedakannya itu paling nanti ada penambahan gitu, misalnya Mas Raldi itu menggunakan Tools A, nah Tools A itu di versi tahun dua nah ketika Mas Raldi menggunakan Tools A di versi 2020 yang terbaru, dua ribu ada nih aplikasinya itu terbaru, gitu, versi terbaru. Nah, paling yang berubah sih di dalamnya itu pertama desainnya berubah. Terus ada penambahan-penambahan fitur baru. Gitu. Nah, paling itu yang harus diperhatikan. Tapi untuk pembuatan, konsepnya itu semuanya sama sih. Yang bedanya itu ada penambahan doang. Yang poin pentingnya itu, itu tadi di dalam desain itu pasti menerapkan nama itu CSS, bootstrap, nah itu nah itu kalau desain misalnya itu power blue tuh bagaimana, keskesnya bagaimana seperti apa gitu karena di kita ketika kita bikin desain itu ada dua metode ada yang langsung kita drop and drag itu contohnya itu UIK itu misalnya kita bikin panel atau bikin button nah ya itu udah ada simbolnya tuh untuk bikin button Nah, kita tinggal klik simbolnya. Kayak di Word kan misalnya kalau rata kiri, rata kanan, itu kan udah ada tuh simbol-simbolnya. Kita tinggal klik rata kiri, klik rata kanan gitu. Nah, sama juga seperti itu. <tuh> nah, ada juga yang menggunakan sintak. Nah, yang menggunakan sintak itu pasti harus paham dulu yang nama itu seperti CSS tadi. CSS dan Bootstrap jadi ketika masalah ini tidak terlalu paham dengan CSS dan bootstrap, tapi desainnya lumayan hobi desain. Nah, biasanya kan lebih fokus ke tampilan UI dan UI itu. itu lebih ke konsep button-button yang ada di aplikasinya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya lebih bagusnya sih kita paham di penggunaan script -nya. Jadi kalau kita paham di script, kita tinggal langsung rubah gitu kita nggak butuh menyari gimana sih button untuk merubah rata kiri gitu. Misal kita mau bikin kita mau bikin tulisan ini rata kiri gitu. Atau tulisan ini ini rata kiri atau gambar ini kita mau taruh di tengah bagaimana. Nah kalau kita paham dengan script css kita tinggal kasih di codingnya gitu. Tapi kalau kita nggak paham kita tinggal cari-cari nih di sini. Mana ya, retak kiri retak kanannya itu? Apa nah, kita cari di sini? Nah, Mana retak kiri retak kanannya? kan nah, ketemu nih. Nah, di sini nih. Nah, atau taunya simple itu apa disable? Tapi bisa diklik. Nah, pasti itu bikin kita bingung kan? Nah, otomatis kita nyari lagi nih usahanya bagaimana. Tapi kalau kita paham script, kita tinggal double klik yang di sini. Biasanya sih kalau di aplikasi untuk bikin desain, kita bisa klik double klik Nah, nanti kita bikin coding ini di situ. Misalnya ke kiri. Nah, seperti itu. Masalah. Jadi untuk perkembangan itu, perkembangan paling penambahan. Sih. Banyaknya penambahan. Kecuali kalau Mas pindah software. ya Misalnya tahun sekarang ini menggunakan software A. Nah, pengen saya mencoba software B ini kayak lebih bagus deh daripada software A. Nah, itu pasti banyak perbedaan. Kenapa? Karena dia pertama dia udah beda, beda si pembuatnya. Iya betul pak, makcetah itu pak perpindahan software. <laughs> nah, ya, kalau perpindahan software itu belajar lagi dari awal hmm. ya pak ya, nggak bisa meneruskan. The, dari oh. software. Oh itu. Nah, itu sebenarnya sih nggak belajar dari awal juga sih. Kalau Mas Raldi udah paham yang pertama, nah ketika pindah kedua, paling penyesuaian. Ya, baik Pak. Banyak misalnya, nih, <tuh> ketika kita kerja sebagai sebagai IT nah jika kita kerja di IT kita pertama itu megang TI atau bisa bilang coordinator. nah terus berapa bulan kemudian kita disuruh pindah nih ke Laravel. Gitu. nah konsep si AI dan Laravel itu dia beda, itu tapi kita nggak belajar dari awal lagi karena perintah-perintahnya itu sama, hanya penempatan penulisan yang berbeda. betul. Gitu. Untuk penulisan CI-nya itu folder-foldernya udah beda struktur type, struktur folder. Nah, Laravel struktur foldernya juga beda. Tapi kita tahu nih penempatan folder ini di sini penempatan foldernya di sini gitu. Tuh. Baratnya itu disuain lah gitu. Beda. Kalau kita belum ngerti, berarti kita belajar dari nol tapi kalau kita udah ngerti yang pertama, yang kedua itu paling pemahaman sama penyesuaian lah. Itu. baik pak dari ke desain nih. Ya? nah itu Nah, ketika poin ini nih, kita sudah paham nah, Biasanya poin ini bisa diterapkan di semua perusahaan sih, ketika bikin sebuah aplikasi. So. Nah, biasanya pun untuk desain, implementasi, testing. Testing ini lebih ke security keamanan aplikasi. So. Banyak sistem sistem atau aplikasi sekarang yang ada itu di testing mungkin teman-teman pernah mengenal nama itu website yang sering dihack, biasanya kebanyakan kan ada website sekolah yang sering dihack. Nah website sekolah itu biasanya kan dia nggak melalui jalur ini testing. Nah makanya dia bisa dihack dengan mudah, karena dia nggak melalui proses testing. Jadi ketika requirement, design, implementasi udah selesai, stop di sini. Nah untuk testing dia nggak ada. Walaupun ada testing, ya, testingnya itu, testing biasa saja. Seperti, ya, testing umumnya, seperti misalnya uh, dia nggak bisa nyimpan karakter uh, simbol itu misalnya di form A, dia nggak bisa nyimpan karakter, ya, validasi, validasi sebagai kebanyakan. Nah, jadi kalau di dunia pusat, testing itu banyak jenisnya. Metodenya juga banyak, dan toolsnya juga banyak. Jadi kita nggak bisa fotokan satu atau dua tools. Biasanya testing ini bisa di empat tools yang digunakan. Dan metodenya itu, ya jadi ada metode black box, white box, grey box. Nah, untuk teman-teman pengen tahu black box, seperti black box, grey box, dan white box, itu apa, apa aja sih yang di testing? Nah, itu coba teman-teman bisa -teman, review. Tapi kalau secara umum, black box itu dia lebih ke arah keamanan server, uh, keamanan perangkat. Gitu, gitu. Perangkat apa aja yang digunakan? Gitu. Misalnya menggunakan perangkat apa namanya itu, internet, gitu. Di internet itu dia ada pakai firewall enggak? Gitu. Nah, dia lebih ke keamanan itu, koreksi. Nah, kalau grey box, dia lebih ke keamanan di sistemnya. Nah, misalnya ini keamanan sistem itu, kita nggak bisa memasukkan script SQL di dalam nama. Misalkan ada tuh nama, nah, masukkan nama Anda, misalkan. Nah, di, di masukkan nama itu, kita nggak bisa menyimpan sintak SQL atau sintak PHP. Itu. Nah, itu metode dari si Rebo nah kalau metode dari white box, nah itu biasanya lebih ke desain buat contoh, misalnya ketika kita bikin desain, kan ada tuh color alert, ada tidak contohnya itu kayak password lah yang umum, Ya, kan kalau kita ketik password ada bintang-bintang atau bulat-bulat tuh gak dimunculin passwordnya. nah seperti seperti itu yang dimaksud dengan white box tadi metode white box. Kredensial kredensial tertentu itu dihidat toh uh, tanggal lahir, toh formatnya seperti apa. Jika kita masukin formatnya beda, dia nggak nge-save. Nah, itu contoh sederhana dari whiteboard tadi. Nah untuk lebih detailnya itu banyak lagi dari konsep-konsep dalamnya. Tapi secara umum yang dites di bagian blackboard itu lebih mengarah ke jaringan atau koneksi. Kalau di crebook itu lebih fokus ke struktur programnya, aplikasinya gitu. Nah, kalau di webbook dia lebih fokus ke desain tadi, seperti ketika password dia harus memunculkan bintang atau bolak-balik gitu. Nah, atau di tanggal lahir dia harus format. Nah, itu testing. Terapkan kalau di kalau teman-teman perhatikan di website sekolah atau di website uh, instansi pemerintah, nah, mungkin di testing ini mereka hanya menggunakan satu atau dua metode. Kalau dia menggunakan black box doang, gitu. Nah, seperti tadi, umum the black box itu kan lebih fokus ke firewallnya, firewall jaringan, koneksi gitu. Nah, ketika itu bisa diretas otomatis di... Dari dari sisi dalamnya itu kan belum dites keamanannya seperti apa, makanya ada yang bisa dihack, ada yang bisa diretas, misal desainnya ditampilkan, desainnya itu dibekar, gitu. nah, kenapa? Karena dia metode keamanan lewatinya itu hanya satu atau dua metode yang digunakan, banyakkan sih kalau di perusahaan itu ada menggunakan sampai tiga metode itu. Jadi, mereka menggunakan tiga metode. Satu metode itu dia menggunakan tiga tools. Jadi, berarti ada sembilan aplikasi yang digunakan untuk mengamankan suatu aplikasi yang dibuat. Jadi, banyak. Jadi di testingnya nya berlama-lama. <tuh> kalau dibikin aplikasi atau diimplementasi, implementasi, ini biasanya sekitar satu atau dua minggu. Tapi kalau di testing... Ini bisa satu atau dua bulan, bahkan bisa tiga bulan, paling lama di testing. So, karena terus yang digunakannya banyak. Makanya kalau aplikasi yang baru dibuat itu yang paling lama di sini testing dan desain. Dua hal ini yang bikin lama. Implementasi, kriminalis, evolusi ini biasanya nggak sampai satu bulan. Kalau di dunia pekerjaan. So, nah seperti itu nah jadi kalau kita bikin kita butuh aplikasi terus kita cari developer yang aplikasi nah kita pastikan dari sisi testing dan desainnya ini nah testing ini udah fix belum udah digunakan semua belum metodenya apa aja yang digunakan seperti itu tadi contohnya nah kita teman ada pertanyaan belum kan nih? dari Oh, iya, Pak Azlan, saya mau Sikus. bertanya lagi. Mohon izin, ini berkaitan tadi dengan SDLC juga, ya Pak? Ya, kebetulan kan ini saya tertarik. Nih, Pak Azlan kan bekerja di apa? Berkaitan dengan SAP, ya Pak? Ya, iya. Ya. Kalau di SAP itu desainnya gimana, Pak? Proses desain kan saya nggak ngerti, Pak. Apakah... SAP itu apa harus di apa di coding secara berat lagi atau bagaimana kan saya enggak ngerti pak saya ini awam. Nah itu apakah ketika menggunakan perusahaan itu menggunakan SAP apakah itu nanti uh, pakai coding lagi ataukah enggak pakai coding cukup kayak semacam konfigurasi aja. Terus bagaimana dengan desainnya pak? Apakah sudah jadi apa ada templatenya apa harus mendesain lagi pak? Gitu pak. Nah, untuk SAP seperti saya bilang tadi itu dia aplikasi instalasi, Tuh, jadi kalau teman-teman download aplikasi SAP dia instalasi. Nah di instalasi itu biasanya itu dia ada kategorinya, ada kategori bar itu ada low sampai yang high. Kalau yang high berarti itu teman-teman harus bayar, bayar misalnya untuk aplikasi untuk potensi. Teman-teman harus bayar license lah, untuk beli license Nah, untuk tampilannya, hai, okay, tampilan itu saya hai, ada hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Contoh nah, seperti ini sih, aplikasinya itu SAP. Nah jadi kalau teman-teman perhatikan di sini kan saya coba cari di browsing ya itu SAP yang punya itu Sasa atau nih kalau teman-teman butuh di bagian quality management nah quality management ini nah ketika kita instalasi SAP itu tools atau modul-modul ini ya nggak semuanya ada hanya prototype seperti tadi saya bilang prototype ketika Teman-teman install SAP pas ngecek, kok menu dikit ya? Karena teman-teman install itu profile-nya. Nah, Jadi, ketika teman-teman udah baca dokumen, biasanya kan dilampiri dengan dokumen. Nah, ketika kita baca dokumen, kita butuh nih modul untuk quality management otomatis. Kita beli nih ke SAP, kita beli lisennya. Nah, nanti bakal dikasih, dikasih nih apa? Nah, ibaratnya itu update-annya, nah, kita tinggal upload di Nah, terus muncul menunya. Nah terus kita butuh, misalnya untuk production, kita butuh production ini. Nah itu seperti itu juga kita beli license-nya ke orang SAP. Nah nanti kita tinggal masukin ke SAP yang kita punya. Nah seperti itu. Nah untuk tampilannya ini ya itu sejenis aplikasi, jadi kita nggak ada berhubungan dengan coding-codingan. Jadi kita fokusnya itu lebih banyak ke konfigurasi. Misalnya nih, ketika di master data itu, kita butuhnya pengelolaan data manajemen keuangan. Nah, otomatis kita ngontek orang SAP. Kita kasih tahu nih, kita butuh penambahan modul ini, berapa sih harganya gitu. Nah, nanti bakal orang SAP ngasih tahu nih, di dalam modul ini ada berapa komponen. Gitu. Nah, seperti itu. Ada jurnal autoakutansi, jurnal perhitungan gaji, semuanya ada di situ. gitu Nah, kita tinggal beli. Kita beli, terus nanti bakal dikasih nih config -nya. Nah, kita tinggal pasang config di SAP kita. Terus kita tes. Nah, seperti itu. Makanya di SAP yang di sini, di PT. Siting, kita lihat. Ini banyak nih modulnya, gitu. Nah, sampai ke factory control. Nah, ini karena dia berfokus ke bagian pemasaran, produksi. Makanya di sini yang namanya nih, ada movement, management, ada pro order dan factory control, gitu. Nah, tapi kalau di perbankan, biasanya itu ada yang namanya itu quality insurance satu sensor itu asuransi dari pegawai perbankan, terus ada nama itu quality salary, Salari itu besok penggajian. Nah di dalam penggajian itu banyak lagi itu ada bagaimana prosesan pajak pembayaran pajak. Nah itu jadi di sini kalau di misalnya di A kerja sebagai SAP, SAP gitu, jadi, saya, SAP nah dia di situ bukan sebagai developer tapi lebih ke uh, manajemen aplikasinya itu sesuai kebutuhan perusahaan Misalnya si kita butuh penambahan ini nah yang bekerja sebagai SAP dia request ke perusahaan SAP itu sendiri gitu. modulnya nah, nanti bakal dipasang di SAP nya nah tugasnya apa di si SAP ini atau karyawan SAP di perusahaan itu memahami modul itu akan setiap modul yang kita download biasanya ada dikasih buku panduan nih nah itu itu tugasnya nah, jadi dia nggak fokus ke bagian developer atau kode coding dia lebih fokus ke konfigurasi sama penggunaan aplikasinya sendiri <tuh> Ya, Pak, jadi uh, saya simpulkan tadi dari contoh yang diberikan sama Pak Aslan tentang Sasa ya misalnya tadi itu, iya. jadi orang Sasa itu nggak perlu bisa coding ya Pak jadi dia harus, yang penting memahami proses bisnisnya, mempelajari modul yang diminta sama perusahaan untuk diimplementasikan gitu ya Pak Iya, seperti itu ya. Sedangkan untuk yang teknis, coding-coding itu uh, tanggung jawab istilahnya vendornya SAP itu tadi ya Pak ya? Iya, vendornya orang SAP-nya vendornya Terima kasih, oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Pak. Oke, sama -sama, sama -sama. Nah, jadi seperti itu. Jadi, kenapa SAP itu kebanyakannya orang IT yang dari justru nih? Kebanyakan kan SAP itu kan lokernya di IT. Nah, dapat seperti itu? Karena di SAP itu biasanya banyak konfig-konfig. Contoh, misal perubahan database. Nah, itu kan otomatis sebagian besar kan yang ngerti kan jurusan IT. Bagaimana merubah nama database. Nah, terus ada penambahan modul. Nah, itu kan otomatis ada penambahan database atau penambahan tabel. Nah, bagaimana cara nambahin tabel di SAP kita gitu. Jadi per modul penambahan gitu. Makanya di SAP itu banyaknya rekuitmen itu di orang-orang IT. Itu. Jadi kalau untuk sekarang mungkin untuk di dunia pekerjaan itu, SAP itu kebanyakan dari IT sih, mereka. Apalagi kalau SAP itu yang menggunakan bukan satu atau dua orang. Contoh aja, kalau di tempat saya bekerja di Mandiri, itu untuk SAP ada sekitar 20.000 user, saya pernah ngecek tabel user karena apa Karena yang menggunakan bukan Indonesia doang, mungkin ada yang user dari luar untuk mengakses data apa SAP itu sendiri, so, itu pun baru user, belum lagi modul-modulnya. Karena kan misalnya si A boleh mengakses data manajemen, gitu. nah si B boleh akses keuangan, gitu. jadi ada level-levelnya. Gitu. Nah, terus databasenya juga diperhatikan karena kan kalau vendor kan vendor SAP kan dia kan nggak tahu masalah database kita mau oh, database kita berat ringan berat atau banyak data gitu dia kan nggak tahu dia hanya tahu apa yang kita request diberikan sesuai dengan garan nah tugasnya kita paling menyesuaikan nih server yang kita punya itu udah bisa digunakan belum untuk aplikasi SAP kita gitu kenapa karena kalau server kita berat, nantinya kan bakal susah diakses oleh user. Nah, itu bakal jadi beban pertanyaan juga. Jadi kalau usernya ada 300-400, gitu. nah itu servernya juga diperhatikan. Itu banyak ruang Biasanya sih kalau hmm, SAP itu yang megang ada 4 orang. Ya, ibarat itu monitoringnya lah, <tuh> karena kan dia banyak tuh manajemen yang pertama tuh harus paham dari sisi software hardware. Mungkin orang hardwarenya beda dari infrastrukturnya. Gitu. Nah, jadi, kalau teman di sini sebenarnya sih nggak butuh khawatir sih mengenai jobdesk desk dan developer IT. Itu banyak jenisnya, garus harus coding, garus harus hebat. Ini itu. nah itu yang tadi kita bahas mengenai SDLC. nah ini langkah-langkah pengembangan sistem proses tadi. nah ini juga kita harus perhatikan juga mulai dari menentukan kebutuhan tadi gitu sampai user setuju untuk menggunakan si aplikasi kita tadi. Gitu. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ke Mas Aryo, itu ketika kita download SAP nah itu kita dikasih tahu prototipnya yang umum-umum. Misalnya nih, kita butuh untuk afransi. Nah, paling di situ hanya ada yang standar. Untuk lebih lengkap, itu paling kita diinformasikan untuk beli. Nah, itu Jadi, baratnya itu kita dikasihnya yang prototipnya lah. gitu Untuk kita, kita bisa beli karena kan kebanyakan aplikasi kan kalau untuk yang butuhan details itu kan dibeli nggak ada yang free apalagi yang untuk SAP, ERP oke ada nah, teman bertanya lagi untuk otensinya apa maksudnya otens kita itu seperti saya bilang tadi saya coba untuk coba atas review jurnal Pugasnya. Pak ada pertanyaan Pak mengenai UTS. ciri-ciri uh, jurnal yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi dengan yang lainnya eh uh, apa ya Pak ya? Ciri khasnya gitu Pak. Takutnya salah pilih jurnal gitu Pak. Oke, okay. nah mungkin maksudnya ini ada jurusan akuntansi ya. Terus jurnal akuntansi kan banyak ya berarti ya. Ya betul Pak. Ciri khasnya nah. dari sistem informasi akuntansi itu sendiri Pak. Oke, ciri khasnya itu yang pertama di dalam jurnal itu dia membahas teknologi. Misalnya nih, ketika kita cari jurnal akutansi, nah kebanyakan jurnal itu akutansi itu kan yang dibahas perhitungan, laba sama lebih ke arah ke keuangan lah gitu kebanyakan. Dia nggak ada membahas mengenai teknologi yang digunakan, desainnya seperti apa gitu, dia nggak ada bahas itu. Nah kalau di sistem informasi Informasi yang kita pelajari ini, nah, minimalnya itu di jurnalnya itu dia ada membahas mengenai teknologi. Pertama, yang kedua itu dia pasti bakal bahas sistemnya itu seperti apa, ibaratnya ada flowchartnya gitu. Nah, sudah pasti ada chart. Nah, kalau jurnal bukan sih biasa, biasanya kan nggak ada flowchart tuh. Walaupun ada flowchart, paling flowchartnya itu pocah yang mengarah ke keuangan gitu. tapi kalau di jurnal potensi kita itu atau sukuansi ia ya lebih mengarah ke teknologi yang pertama yang kedua itu biasanya ada pocah desainnya seperti apa gitu. <tuh>. serta misalnya nih uh, keamanan uh, apa informasi potensi menggunakan aplikasi A gitu so konsep informasi potensi karena itu ada mengarah ke teknologi lah, gitu. gitu Teknologi, flowchart dan desain ya pak ya. Ada tiga iya. ya pak. Kayak hmm. misalnya tadi ketemu yang berbau IT lah di dalam jurnal Tansi itu. saya kan dia nggak ada nyebutkan juga sih kalau kita nggak baca latar belakangnya. Kalau kita lihat dari judul mungkin kita nggak ketemu nih. Tapi kalau kita baca di latar belakang. Di jurnal itu bisa ada abstrak. Nah, kalau kita baca dari abstraknya itu, bisa dia bakal informasikan nih, menggunakan aplikasi ini atau editor ini gitu. Proses perhitungannya oke, oke teman. Ada lagi tambahan, Mas Aryo? Oh iya, itu pak, menyambung pertanyaannya Mas Renaldi tadi tentang jurnal ilmiah, ya Pak? Ya, jadi... Hmm? Software apapun bisa ya Pak? Misalnya katakanlah kita pilih jurnal tentang implementasi laporan keuangan menggunakan Zahir misalnya begitu pada PT A gitu. Itu boleh Pak ya? Boleh, itu. boleh. Seperti itu ya Pak ya? Iya, seperti itu benar. Sekarang itu ada yang menggunakan teknologi lah atau software yang digunakan. Baik Pak, terima kasih Pak. ada lagi pertanyaan teman-teman kalau nggak ada pertanyaan lagi saya rasa di sini dan untuk UTS saya sudah informasikan mungkin nanti teman-teman bisa informasikan yang tak sempat join Bitcoin di hari ini gitu untuk seperti apa paling nanti di situ yang saya minta tanggapannya Misalnya, kalau teman-teman dapat satu jurnal nah dari jurnal itu teman-teman bikin apa sih tanggapannya gitu? apaan dari jurnal itu misalnya nih dari jurnal yang kita temui oh tahukah apa nih gitu? dengan aplikasi ini sih misalnya lumayan ya digunakan gitu tapi dari sisi keamanan atau dari sisi perhitungannya belum terlalu detail gitu. mungkin teman bisa merangkai karangan gitu suatu jurnalnya gitu. yang kedua ada kreativitas atau nah perhatian di sini dari sisi jurnalnya nah biasa kan kalau jurnal itu kan ada strukturnya struktur penulisan jurnal nah dia udah melengkapi belum dari struktur jurnal itu sendiri saya rasa karena teman-teman sebelumnya udah pernah bikin jurnal mungkin untuk struktur jurnal itu udah paham lah strukturnya apa apa aja gitu. misalnya di jurnal ini nggak ada daftar pustaka berarti kan strukturnya nggak lengkap nih Oke, ini itu aja sih tambahannya. Oke, kalau dari teman -teman ada pertanyaan, mungkin pertama kita cukup sampai di sini, sampai ketemu di slow TS ya. Nah, mungkin slow TS nanti bakal saya coba untuk review salah satu dari SAP. P yang saya review mungkin saya coba login ke aplikasi sampai kantor sih yang agak banyak toolsnya gitu. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan lagi saya kirim pertemuan ini. Terima kasih atas waktu waktunya. Saya dengan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aslan. Terima kasih Mas Rio tadi buat to. Jadi Recording stopped.